penyembelihan hewan kurban 2022 Mushola Al-Ma'muriyah misi ya misi-misi nah, usaha untuk eh kok ini mau posisi mau diputar leputar. Nah, banyak ini Tuh. <Susuk> ada orang misterius, masuk YouTube ini, yang masuk YouTube ini bakalan astru es que dependió es depan Akin depan ini ini dipacking dulu tadi ke kok ini pegang Pasrah ya, Mbak. Pasrah ya, Baya. Apa yang lu bawa, <susuk> <laughs> <tun> ya <laughs> Ini jadi pengalaman dari tahun ke tahun ini, Pak, ya? Iya. Oh. Ya, ini, Pak, enggak. Dia itu ada pengajiannya. Ini ya. jadi masuk masuk di tutup ini, Pak. Oh, ba. masuk? Iya. <laughs> iya Oh, iya, iya, iya. Iya, <laughs> ini saya masukin ini, Pak, nih, tuh. <laughs> Buat jadi saksi, nih, Pak, nih, nah. tuh. Tuh. Tuh. Udah-udah siap! yuk kita kita, kita kemari yuk kita kemari jalan yuk kita kemari oke okay guys ini ada tiak tuh Tia tuh waduh tuh ini yang yang pertama nih yang pertama nah ini Panitia Panitia tuh Panitia ada, ada tuh, <tuh> ya yeah. Oke okay guys, kita akhiri Sampai jumpa Di tahun yang akan datang